Nah itu dia kan abang kakak, apakah karena masalah komunikasi? Yang satu bisu, yang satu budek? <laughs> Bukan, maksudnya jalinan komunikasi yang sulit dibangun Misal, jarang bicara karena kerja Bukan bang, gara-gara kurang intim, udah jarang bermesraan lagi Semua berubah, tidak seromantis sesaat baru nikah dulu Salah kak, apakah karena dikarenakan konflik yang tak langsung selesai? Konflik dari anak, dari mertua, dari orang ketiga, keempat, seratus Bukan, Bang. Atau mungkin masalah pengaturan uang? Yang satu pengennya ini, yang satu maunya itu. Salah. Jangan-jangan karena kemunculan hal negatif. Kebiasaan lama pasangan, yang mulai lama-lama kelihatan, lalu saling mengkritik dan menyalahkan. Bukan. Semua jawaban tadi, salah semua. Salah karena cuma pemicunya saja. Jadi, penyebab utama orang semakin kecewa dalam rumah tangga adalah keadaan yang tak sesuai ekspektasinya. Mulai dari keadaan sedia, si suasana lingkungan lah, kondisi rumah tangga, dan lain-lain Apapun masalahnya, tidak ada jalan lain Suami istri untuk terus efektifkan komunikasi